Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, dan 21 Pada tema 3, kelas 6 Tokoh dan penemuan Baik, kita langsung saja akan membahas Di halaman 11 Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik Benda-benda yang digunakan di kamar Edo, kipas angin, televisi, radio, dan lampu. Apa manfaat listrik untuk Edo? Manfaat listrik bagi Edo untuk mendapatkan informasi dan berita penting dari televisi dan radio. Ruangan Edo terasa dingin dan segar pada saat udara panas dengan kipas angin. Terang lampu membantu Edo beraktivitas pada malam hari sehingga mendukung aktivitas belajar, bermain, dan membantu orang tua di rumah, dan sebagainya. Berikutnya masih di halaman 11. Pertanyaannya adalah sekarang amati lah sekitarmu, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Baik di sini kita akan menuliskan 5 manfaat listrik. Yang pertama menghidupkan lampu sebagai sumber penerangan, menghidupkan magicom untuk memasak amat nasi, menghidupkan kulkas untuk mendinginkan makanan, menghidupkan mesin cuci untuk mencuci pakaian, dan menghidupkan... Pompa air untuk mengalirkan air dari sumur Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman Apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama mengapa Manfaat listrik yang kami rasakan sama Karena kami menggunakan peralatan elektronik yang sama di rumah Berikutnya di halaman 12 Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi Menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain Kalian pasti pernah mengalami pemadam listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Mari kita jawab. Saya pernah mengalami pemadam listrik. Yang saya rasakan adalah gelisah karena tidak dapat menggunakan peralatan elektronik seperti biasanya. Misalnya, rumah saya gelap karena lampu yang saya gunakan tidak dapat menyala karena listrik padam. Berikutnya, di halaman 12 juga ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut, apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang yang telah mendapatkan haknya. Diskusikan dengan temanmu. Baik di sini ada seorang anak yang sedang bersekolah, ada buku, ada pulpen juga. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ia ya, sudah. Mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Berikutnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Berikutnya di halaman 13, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Kita lihat di sini ada satu orang yang di bulia. Dia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup aman. Berikutnya di gambar sebelah kanannya ada seorang anak yang sedang belajar, kemudian ada ibu bapak yang sedang menonton TV. Dan memegang HP Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memerlukan Memperoleh kasih sayang Ia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang Berikutnya kita akan membahas di halaman 13 Hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat Kita akan mencari contoh hak dan dalam kehidupan sehari-hari Baik untuk hak di rumah, mendapatkan kasih sayang Mendapatkan uang jajan Mendapatkan makanan dan minuman Mendapatkan tempat tinggal Mendapatkan fasilitas untuk belajar Mendapatkan pendidikan dan pengajaran Memanfaatkan fasilitas sekolah Mendapatkan bimbingan dan konseling Memperoleh perhatian dari guru Mendapatkan pelayanan kesehatan sekolah Berikutnya hak di tengah masyarakat Berkumpul dan berorganisasi Mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat Mengeluarkan pendapat saat musyawarah mendapatkan hak memilih ketua RT atau RW Kemudian mendapatkan pelayanan administrasi pemerintah Apa yang dimaksud dengan hak-hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita miliki Berikutnya di halaman 13 juga apa saja yang mempengaruhi hak kita Ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di tengah masyarakat Hak di rumah akan kita peroleh jika memenuhi kewajiban kita Hak di sekolah akan diperoleh jika kita sudah memenuhi kewajiban sebagai warga sekolah. Hak masyarakat akan diperoleh jika kita sudah memenuhi kewajiban sebagai masyarakat. Berikutnya halaman 15. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan. Apakah hasilmu dan temanmu sama? Mengapa? Ya, Aku menemukan bentuk lingkaran, hasilnya sama dengan temanku karena gambarnya sudah diamati. Berikutnya di halaman 15, coba amati sekelilingmu apakah kamu menemukan bentuk lingkaran, mengapa benda-benda tersebut berbentuk lingkaran. Baik, yang pertama adalah jam dinding, mudah menunjukkan jam, sulit menunjukkan jam. Kemudian gelas, mudah saat minum air, sulit saat minum air kemudian piring, mudah saat memakan makanan, sulit saat memakan makanan, roda motor bisa berputar dengan sempurna, tidak bisa berputar, tutup botol, mudah diputar tidak bisa diputar oke, untuk pertanyaan di bawah apa itu lingkaran? lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu di halaman 16, apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup jelaskan? Ya, lingkaran dibatasi kurva tertutup dikarenakan kurva tertutup pada lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik pusat. Berikutnya di halaman, 6, di halaman 17, berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor satu, berapa jarak titik-titik? Pusat lingkaran dengan titik-titik A, B, C, dan D. Yang kedua, coba ambil lagi titik-titik yang lain pada kurva. Ukurlah jarak titik-titik tersebut dengan titik-titik pusat lingkaran. Apakah sama? Yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana cara titik-titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya? Jarak titik pusat A, B, C, D semuanya sama, yaitu 5 cm. Semua titik-titik jaraknya sama, jarak titik-titik pada kurva sama terhadap titik-titik pusat lingkaran sama. Berikutnya kita akan bahas di halaman 18. Kita dapat menuliskan OA atau menyebutkan lingkaran A. A adalah titik pusat lingkaran berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan. Menurutmu, apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu sebagai perhiasan di tangan, ring basket, dan sepeda Bola dan jam dinding berikutnya di halaman, 21, perhatikan teks lagu Mariam Tamong. Carilah nada-nada yang berjarak satu, satu setengah, dua, satu setengah. Cobalah kembali menyanyikan solmisasi lagu Mariam Tamong dengan nada yang tepat. Bagaimana latihanmu hari ini? Latihan saya hari ini berjalan dengan lancar. Kami berlatih tentang nada-nada sehingga... Latihan kami begitu seru dan terkadang bisa membuat saya tertawa Apakah nada-nadamu sudah tepat? Ada yang sudah tepat dan ada yang belum tepat Saya terus berusaha hingga bisa menguasai nada-nada yang tepat Berikutnya di halaman 21 juga kita akan jawab tentang apa yang kamu pelajari hari ini Apa yang sudah kamu pahami Apa yang belum kamu pahami Baik kita jawab saya telah mempelajari benda yang menggunakan listrik dan mengamati benda berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Pertanyaan kedua kita jawab, saya sudah memahami pemanfaatan lingkaran, saya juga belum memahami melafalkan nada. Kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu tentang sikap Michael Faraday. Mintalah pendapat mereka tentang hal-hal yang dapat kamu contoh dari Michael Faraday. Saya bisa mencontoh sikap Michael Pardai, yaitu pantang menyerah, gigih, tidak berputus asa, ulat, tekun, dan giat. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.